mau ke jogja nih ya mau ke Tara Hotel jogja ini masih di Solo mau persiapan berangkat ya barangnya udah di mobil semua udah tuh halo coba halo guys welcome eh dia kalau ketawa suka gitu kayak batuk perjalanan dulu ya Hai Dung, ding, ding, ding, Selamat datang. Selamat datang Jogja. <tis> hmm. uh, nyampe Jogja, nah. Jogja. Kita ke Tara Hotel. hotel. Oh, uh, udah nyampe Tara udah Hotel. Ini balonnya tuh udah kelihatan tuh di atas tuh pink item <guluh> Nih, Tara, Tara, Hotel Wah, ada tamu juga tuh. <guluh> Berapa apa? Sudah apa? Sudah Mau Sudah apa? Sudah apa? Oh iya, nanti apa? besok satu ya. Ini apa? Sudah apa? kiri apa? Taraaa tara, Taraaa Sini keliatan gak? Gak liat Oh ini Oh ini serem banget mas ke basement guys oh, Mas basementnya curam yeah. Sekali Serem ini udah nyampe Tara Hotel tapi disuruhnya langsung parkiran jadi nurunin barangnya tuh di parkiran sambil nunggu troli bener-bener pelayanan yang aneh ya dari sebuah hotel bintang 4 udah nunggu nunggu ada troli ini, wow, Ngesel juga nginep di sini. Uh. plastik. kalau <tuk> Banyak keluarga, boleh kami panggil untuk membahas ulang tahun terlebih dahulu Siapa yang ulang tahun hari ini? Yang teras, siapa yang ulang tahun hari ini? Sejarah ulang tahun keberapa? Yang sedang ulang tahun hari, kita doakan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, salam sehat terbaik Bapak semuanya, disyukur Bapak-Ibu semuanya Bisa, bisa berkumpul pada semuanya hari ini ya Dalam rehat semuanya apa kabar semuanya Bapak-Ibu? Baik, sehat semuanya ya Ya, selamat malam Oh lili li. Semuanya berdiri <tuk> Kita berdiri dulu, mohon ngerti Oke, okay, kita bernyanyi happy birthday Are ready? Happy birthday Terima kasih Happy birthday Mana surat-satunya sudah siap di situ nah, itu... bisa dibangun, <tik> bisa dibangun <tik> ini. sini sudah ada belum dipasang masih oke okay. ada ya An anginnya kenceng ya <tik> sakelarnya nggak apa apa <tik> anginnya kenceng okay, itu aja bisa nyala oke okay, cukup korek apinya ada oke okay, sebentar nunggu korek api ya boleh foto keluarga dulu ini nggak apa, -apa. Oke, habis kampang, ini kampang. kita bareng-bareng untuk memami nanti bisa menuju ke tempat makan untuk anak-anaknya. Kakak masih memiliki dua hadiah, ya. Nanti kakak tunggu untuk kita bermain sebentar berbagi dua hadiah. Hadiahnya apa? Kita tunggu nanti. Oke, semoga akingnya tidak terlalu kenceng ya. Foto dulu, semoga akingnya tidak terlalu kenceng. Tidak apa-apa, biar kelihatan Kalau mau foto, oke, foto silakan. Lihat depan. mati makan dulu acaranya Zara, ulang tahun muka-muka kenyang tuh emas beril tuh youtuber juga tuh e, muka kenyang muka blenger mas Iwa bisa tolong fotoin aku sebentar muka muka kenyang adek udah makan tadi apa makan kerupuk makan kerupuk makan kerupuk ya? ya ke pemandangan jalan Magelang. Halo guys, akhirnya bisa ngevlog walaupun sebentar karena ini udah malam, dan ternyata pencahayaan kamarnya ini minim banget. Jadi, mungkin mulai besok pagi aja deh review dikit-dikit tentang hotel Tara bintang 4 ini sebenarnya tadi Mahi Autri udah tidur ternyata sekarang kebangun tuh lagi disuapin makan sama <gak> <gak> <gak> <gak> mamanya jadi ya saya sempat sambutin buat nge ini dikit-dikit besok pagi sekalian sarapan kita coba saya tunjukin dikit-dikit lah ya Tarang Hotel morning udah pagi mau sarapan dulu ya. eh mandiin Audrey dulu ya mandiin Audrey dulu habis ini mau sarapan baru bisa reviewnya hari kedua soalnya ini nih Cili, bocah cilik eh uh, tuh oh mau susu Dadah. kemana nak kita kita mau sarapan dulu oh balkonnya bisa lihat sini uh, nanti foto-foto foto di sini ya kalau enggak yang deket itu kamar oh ini dia oh, oh, ah sini aja udah sini aja ya oh gitu ya udah ada nih saya ngambil bubur ayam langganan breakfast kalau di hotel terus ini ada pelayanan kursi bayi jadi kita kalau nggak minta nggak dikasih jadi minta nanti dikasih sama petugasnya eh hey, hey, awas awas nanti rusak nuh nu. kok masih panas kok jatuh lagi nak kolam <tuh> renangnya di situ tuh jadi sebelah resto ada kolam renang. Hmm, tambah menu lagi satu nih sosis sama kentang sama istri juga kalau ini ada salad jagung gitu ya sarapannya ada nih sereh. <tuh> Oke okay, lanjut yang ini. Bukan orang Indonesia namanya kalau belum makan nasi. Dan nasi goreng, capcai, ikan dabu-dabu. Ikan dabu-dabu, ayam taliwang. Aku <tuh>, sayang. Nah, Sampai baru Terus ada atlet omlet, juga omlet. Ada ini, makanannya ada ini. Wah, <tuh>, senangnya. Uh, Lele potan. Sama potato edges, ada juga makan potato edges. Oke, kita makan dulu. Nata, posisi duduknya pojok. Ini sebelah ada lift. <laughs> Jadi dari lift belok kiri bisa langsung loncat itu. <laughs> Tapi jangan, ya. lewatnya kanan sana. Terus depan itu ada alat apa? Fitness. Alat hmm? ket makan juga ini maunya nih hmm belepotan nih mulutnya nih nanti kita coba lihat bentar ya kolam renangnya ya kalau udah selesai makan masakan hotel 4 mah nggak usah ragu cuman ini eh, itu aja pelayanan nurunin barangnya itu yang aku bingung kalau ini cuman satu itu aja kok my god Mau lihat kolam renang dulu hmm. nah, Oh, oh bayar 350 Kucu ya Ada ini Oh itu Jako Z Ceritanya eh alat tempat fitnessnya tuh. Ini kita mau balik kamar lagi ya. Udah kenyang toh. Mama juga udah kenyang toh. Ya. Kita di lantai tiga tuh. Nih lantai-lantainya nih. B 1 satu lobi restoran meeting room 3-6 kamar nah kemarin partinya Zara 7 lantai 7 lantai 7 lantai 7 Delhi, Delhi. lantai 3 mau oh, ke balkon dulu wah panas banget. <laughs> pengen ke balkon tapi kok gak ada kanopinya gak jadi deh kita ke kiri. Oke. Okay. Waduh, oh, kenal lagunya Kenji ini. Enggak copyright ah, <laughs> ada copyright-nya nih. ada ini, Mama. Sampai di sini, Mas. Berjalan lagi. Oh, kan kacak kedengaran. Oke, okay. di Kamar kita gak dibersihkan Kalau di Bali dibersihin karena kita lebih dari satu hari Kartunya Nah, ini keadaan kamarnya <laughs> Gak bisa review pas pertama masuk soalnya kemarin ada tamunya Istri Nanti ya saya review dikit-dikit oke naruh Audrey dulu ini kamar mandinya nah, ini karena nggak di hari pertama sih ya jadi berantakan kloset <laughs> lalu ada uh, udah ada masuk sampo dan sabun lalu oh, ada mereknya <laughs> Ini ada kalau kanan dingin, kiri, panas, sama halnya dengan wastafel. Wastafelnya juga ada air dingin, ada air panas, terus sudah difasilitasi ini, standar tara hotel bintang 4 ya. Ada pasta ini ada sabun, ada shower ya kalau nggak salah ya. Uh, terus ada gas untuk kumur-kumur rumah -kumur, ada juga eh uh, listrik iya ada dikasih nggak okay. air dryer okay. ya <tuk> ini hasilnya kayak model hasil rumahan cuman kalau uh, kartunya dicabut dia ikut listriknya jadi nggak nggak bisa on <tuk> terus nggak bisa diakal-akalin ini ada lemari udah ada fasilitas saja ada ada buat safe deposit box sama ada laundry bag ada laptop, pakaian kotor Terus ada tambahan bantal kalau mau oke okay, kita ambil aja buat aman namanya laundry. lalu di sini ada hot pot. ada hot pot pemanas, udah dikasih fasilitas juga kopi sama teh ya, sama creamer. Terus ada gelas dua, sama ini botol mineral 600 ml dua gratis. Nah, kalau yang ini ada 1.500 ml, tapi ada tambahan charge 22.000. Nah, berhubung kemarin gak sempet mampir, datangnya juga hangat ya. udah mager juga malamnya. Akhirnya ya beli aja lah. Terus di bawah ini ada kulkas. Terus wah ini ada makanannya Audrey ini. Masih ada makanannya Audrey. Ada kulkas. ini sebenarnya arah hotel warna biru terus fasilitasnya ada TV terus-terus nah ini yang unik ini jendela ini langsung terhubung ke balkon guys yang tadi keluar dari livery tiga ya cuman karena panas nggak ada kanopi jadi nggak nggak bisa pada santai di sini ya jadi kalau ada yang santai di sini Privasinya agak kurang, lurus. Ini kebetulan ada pintu penghubung antar kamar. Yeah. Jadi semalam pas tidur tuh, suara kamar sebelah kedengaran banget. Nggak ada sofa lurus sih, ya. Adanya dua kursi ini. Jadi yeah. sana jadi ini kamar yang saya pesan ini tipenya uh, double deluxe kasurnya queen size ya ini ya kasurnya queen size terus uh, apa? ratenya itu 4, sekitar 447 ribuan an traveloka itu udah termasuk ke ratverse uh, apalagi ya fasilitasnya apa ya, ada kolam renang tadi terus parkirnya di basement Nang bikin unik sih sebenarnya cuman yaitu satu itu nurunin barangnya langsung di parkiran jadi nggak di lobi. <laughs> itu aja yang bikin bingung sih dari Tara Hotel ini yang lainnya lumayan uh, aman sarapannya juga enak ya tadi cuman istri tadi nggak nyoba nasi goreng oriental Itana <SILENCIO> udah oh, terlalu kenyang. Udah guruh kenyang. Entar apa, Nak? Audrey? Entar apa, Nak? Audrey? Eh, udah check out. Dadah. Dadah tara hotel. Udah, saya turun alas.